Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di CCTV irin Kali ini saya sedang berada di Rancakek atau lebih tepatnya di sebelah barat PJL Stasiun Rancakek. Saya di sini sedang menunggu KRL yang kedua untuk menurunkan rel untuk petak jalur di Rancakek. Di tempat saya berdiri adalah tepat di sini masuk stasiun Cikkek yang tanahnya sudah dileveling sementara di sebelah tanahnya di ujung itu masih digrus atau masih diratakan tanahnya. Dan sambil melihat perkembangan rel yang sudah selesai tunggakan pada kemarin tanggal 1 Maret ini hmm, saya lewati lagi. Dan seperti yang kita lihat dalam video bahwa sebagian bantalan juga sudah dijejerkan. Berarti mungkin Esok atau Lusa ini mulai pemasangan untuk jalur ini. Oke, selain double track dari proyek Karatcontong salengka dan di sini ternyata di perlintasan ini sudah dipasang rel menuju stasiun sana Sudah dideretkan ya pantalannya. Dan nah, ini relnya juga sudah diturunkan kemarin. Lokasi untuk penurunan KRL rel yang kedua kali ini berada di empat titik lokasi yaitu yang pertama di stasiun Rancaekek tepatnya di sebelah timur itu rel untuk emplacement stasiun Rancaekek itu sendiri kemudian di petak Rancaekek hauhugur lokasi tepatnya saya kurang begitu paham kemudian di Cimekar dan Rancaekek kemudian di KDPG Cimekar dan yang paling awal itu dari KC ke Gede Pagi kalau KC dan Gede Pagi itu yang udah di leveling itu yang dari flyover ke arah stasiun dan ciri-cirinya kalau misalnya kita mau melihat lokasi rel turun itu rel diturunkan di tanah yang sudah di leveling jadi kalau tanah yang belum leveling itu tidak mungkin merhitungkan di sana karena nanti akan kerja dua kali Oke, okay, KRBO sudah standby di Stasiun Rancaekek. Menunggu keberangkatan KRd Bandung Raya lepas Rancaekek menuju Horpugur dan KRB dilansir dari jalur 3 ke jalur 1 dan proses penurunan di Stasiun Rancaekek berada di jalur 1 tepatnya di sebelah timur Peron jalur 1. Gimana Tapi karetannya tuh datang mono, di gerak gerak tengah. di Eh di jalur juga mainu nah, <tuk> uh. <tuk> ya. <tuk> kan? oh, <tuk> di mainu mainu mainu penung itu yuk pasang di mana? Sampai ya Oke, demikianlah proses perunan rel di Stasiun Ranjek untuk proyek double track Kiara Condong Cicalengka. Dan dengan berakhirnya video perunan rel ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di video kali ini. Oke. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share apabila video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Saya Mang Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.